Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel. Oke jadi di video kali ini kita nggak bikin video prank dulu ya bosku karena saat ini sedang diberlakukan PSBB darurat maka terpaksa kami bikin video di rumah. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Bocil Bocil kali ke Oke jadi untuk video kali ini kita mau bikin channel permainan itu itu nggak apa cuma itu Oke jadi kita mau bikin challenge uh, Good, apa ya? it, it's not, it's not. makan apa yang mau ya? Makan roti. Acai. Tapi nanti di sini ada bahan-bahannya. Nanti uh, siapa namanya pesertanya nanti menghadap ke belakang dulu. Terus nanti milih nomor. Nah, nanti ini bakalan diacak dulu toh. Diacak semuanya. Nggak, acak abah. Terus milih, milih nomor nomor viral Misal nomor 2 sama nomor 5 isinya apa dimakan pakai roti oke okay? sudah paham raha? paham? oke okay, langsung langsung mulai deh ya berku oke okay, gak usah berapa lama langsung saja kita mulai videonya oke let's go ini saya mainkan ya? maa? tuh mp mp mp mp ini sudah kau sudah <tuk> Aku dicek yo. Cepu, aku dicek ya. Kau ikut ikan aku. Eh? Ikan aku. Menang siapa tuh? Menang iki kok. Eh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke, milih nomor berapa sama nomor berapa? Nomor berapa? Masih tiga sama? sama lima. Sama lima. Tiga sama lima. Habis satu. Tuh correr. Nah, suruh correr, suruh. Eh, laciwak, laciwak. Leper, oh, Oke kita mulai kita lakukan lepera lepera Timar. Lima. Bahasabe. Samanwar. Delapan. Delapan. Ayo Ayo, ayo. Bismillah eh, eh, kan yup. <coughs> fertāle, Besok -besok. Keikeini, Bismillah Bismillah buat campur ya Eh tapi kan itu Bukan Bukan Bukan Bismillah hmm mas mantap mantap jiwa 2 selanjutnya apa ya? yang ya? ya, apa yo, adit, yo! ayo adit, ini Yo. Yo, satu dua, okay, pilih nomor berapa? Lima, lima, sama nomor? itu di mana, kamu mati? Kabel, oke. Aku tinggi, mau Ya, kena. Aku tinggi, boh. Ya, dah, dah, Ya, Ya, aku telur, telur, ayo Ayo, nunggu bayi, nunggu tutup, tutup, tutup. Sembari, sembari, deh, mas apa yang deh, ampat deh. Ya, oke deh. Ya, oke ayo ayo Yeah, yo, ayo. Enak yo aku mau nyoba jalan. Era, era, ala era. Aman berarti, aman. Ora, ayo. Ayo, sini, gimana ah, nah, sih oh, Ini Ayo, yo, Cek Aku Rido menghadap kau. Belakang. Oke, Rido. Milik nomor berapa sama berapa? Satu. Dua, tiga, dua, sama dong. Bocah B, sama tiga, tiga. top, ngobrol. Bocah B, ngobrol. sama B, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. ayo kopi ayo 3, ambil Ngobrol, kok Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. terus ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Kopines enak ini enak ini, ser sure. yo, sih, aru aru am, <laughs> oh, no no no no, enak dong? yuk terus cipan terus baik oke oke mau sih oke ayo berani lah berani yuk yuk peserta berikutnya siapa lagi aku eh abinajasan Toso eh kita bisa buka sana wastIPH Oke, CheraloiblamparPI Nomor berapa sama nomor berapa? ambil ayo bosku, apakah keluar api oke okay, lanjut, kita lanjut peserta berikutnya sama ini buah mukti buah mukti yoo buah mukti tetep sih ini nomboknya sudah mati bawa mukti ini juga oh. mukti, mau pilih nomor berapa? 78 botar nombok 78 78 <laughs> terus, bos oke, duduk ya, dulu, duduk, cek ini mantap, sama iki, Ngeri amok si ciciban Apakah keluar api dalam mulutmu? Masuk ke Awe koy. Dilek eh Abi pak oke saya mau ayo mau oke kali ini kamu di kita kok saya ingini tuh doi kutu? bosku baca oke, ini nomor berapa? 10 3, uh, berapa? 8 eh? 10 10 oke buka, bos isinya apa bos? Nah, Ini nih, mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! kita Mantap! Mantap! Mantap! dalam Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Ajar, apakah keluar api dalam mulutnya? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ayo. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha mau meramaikan acara pada pagi hari ini Mas, tepuk tangan dulu <tuk> jangan lupa apa? jangan lupa subscribe dan like, komen share share video ini